Satu, Lihat bentuk tubuhnya Dalam memilih jalak suren di kandang ombiokan, hal pertama yang harus Anda lihat adalah bentuk tubuh burung tersebut. Burung jalak suren yang berkualitas biasanya bertubuh bulat memanjang atau ramping memanjang. Kemudian, jika Anda ingin membeli jalak suren jantan, pilihlah. Yang bentuk tubuhnya bulat memanjang, jalak suren betina biasanya bertubuh bulat dan pendek. Selain itu, pilih yang postur tubuhnya tegap, amati burung ketika berdiri di kandang, pastikan jalak suren berdiri tegap, dan kaki-kakinya mencengkeram tenggeran burung dengan kuat. Pastikan juga burung tersebut aktif. Lakukan tes sederhana dengan memberinya pakan. Burung celak suren yang baik biasanya akan langsung menyambar pakan agar tidak keduluan burung yang lain. 2. Dengarkan kicauannya Jika Anda membeli jarak suren di kandang obyokan, luangkan waktu sejenak. Untuk mendengarkan kicauannya, pilih Jalak Suren yang aktif berkicau. Selain itu, suaranya juga cenderung tebal. Ciri Jalak Suren berkualitas lainnya adalah burung sering berkicau ketika akan dipegang, dan saat sedang dipegang. Ini menandakan burung tersebut aktif dan tidak mudah grogi. Tiga, Lihat paruhnya Selain melihat bentuk tubuh, melihat paruh jalak suren juga penting untuk dilakukan oleh Anda yang akan membeli burung ini di kandang umbiokan. Amati bagian paruhnya dan pilih jalak suren yang sesuai dengan kemampuan Anda. 4. Perhatikan bagian mata Amati juga bagian mata burung jalak suren di kandang ombiokan. Pilihlah jalak suren yang matanya besar. Selain itu, Pilih yang bermata melotot Tetapi memiliki pandangan yang tajam Burung jalak suren dengan ciri-ciri mata ini Biasanya lebih sigap dan aktif 5. Lihat bulu sayapnya Ketika membeli jalak suren di kandang ombiokan Pastikan Anda memegangnya dan melihat bagian sayap Pilih jalak suren yang sayapnya mengapit atau terjepit Selain itu, pilih juga jalak suren yang bulu sayapnya tidak jatuh Bulu sayap yang terkesan jatuh atau terjelur ke bawah merupakan suatu tanda bahwa jalak suren tersebut sakit Lihat kebersihan tubuhnya Saat memilih jalak suren di kandang Ombyokan, lihat juga kebersihan tubuhnya. Pilihlah jalak suren yang berbulu bersih dan mengkilap Selain itu, bulu jalak suren yang cenderung rapi juga menjadi poin penting. Ciri ini menunjukkan bahwa jalak suren dalam keadaan sehat Perhatikan ekornya Burung jalak suren yang bagus biasanya memiliki ekor yang panjang Selain itu, bentuk ekor akan lebih melebar ketika dia mengembangkan ekornya Itulah beberapa tips yang bisa anda coba ketika memilih jalak suren di kandang Ombyokan Semoga bermanfaat